Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Cara mentalkin orang yang akan menghadapi sakaratul maut, bagaimana cara mentalkin orang yang hendak meninggal? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, Lakukanlah talqin untuk orang yang mau meninggal di tengah kalian agar mengucapkan la ilaha illallah. HR Muslim 2162, Nasa'i 1837 dan yang lainnya. Tujuan disyariatkan talqin agar kalimat terakhir yang terucap dari mayit adalah kalimat la ilaha illallah. Dari Muas bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha ilaulah maka akan masuk surga. HR Ahmad 22.684, Abu Daud 3.118 dan yang lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait talkin. Pertama, hendaknya yang metalkin mayit adalah orang yang dicintai mayit atau yang dipercaya mayit. Misalnya, istri atau suaminya, anaknya, orang tuanya, saudara dekatnya, keponakannya, atau yang lainnya. Tujuannya agar calon mayit semakin yakin bahwa yang disampaikan orang ini adalah kebaikan, karena itu, terkadang setan datang menggoda manusia di akhir hayatnya, untuk menyesatkan mereka, datang dengan menampakkan diri seperti orang tuanya. Kedua, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan intensitas dalam mengajarkan kalimat La ilaha ilaulah, dalam arti, jangan terlalu sering yang bisa jadi membuat bosan si orang yang sakit, termasuk ketika dia dalam kondisi sedang berontak sebaiknya talqin sementara dihentikan. Ketiga, hindari orang yang bisa membuat calon mayit semakin resah, misalnya tangisan istrinya, tangisan anaknya yang menunjukkan kesedihannya dengan kematian suaminya atau ayahnya. Ini bisa membuat calon mayit semakin resah, sehingga dia lebih memikirkan keluarganya daripada keselamatan akhiratnya. Bisa jadi ini akan menghalangi dia untuk mengucapkan La ilaha illallah. Keempat, cara talqin adalah mengajak dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, Bukan mengulang-ulang ucapan La ilaha ilaulah di sampingnya, karena itu dalam talkin bisa kita iringi dengan janji baik, misalnya. Mari ucapkan La ilaha ilaulah, Insya Allah dapat surga. Kelima, jika dia sudah berhasil mengucapkan La ilaha ilaulah maka jangan mengajaknya bicara. Biarkan si calon mayit diam, dengan harapan kalimat terakhir adalah La ilaha ilaulah, dan jika dia bicara yang lain, maka talkin diulangi, sampai dia mengucapkan kalimat La ilaha ilaulah keenam inti talkin inti dari talkin adalah mengajak orang untuk kembali kepada tauhid yang benar. Karena itu, talkin bisa saja dilakukan untuk orang non Muslim. Namun ajakannya bukan sebatas mengucapkan la ilaha illallah, tapi ajakan untuk bersyahadat atau masuk Islam. Anas bin Malik radiallahu anhu menceritakan, ada anak remaja Yahudi yang suka melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia sakit. Rasulullah Alaihi s.a.w. menjenguknya, beliau duduk di samping kepala anak Yahudi itu, beliau tawarkan, mau masuk Islam. Anak itu pun melihat ke arah ayahnya yang ada di sampingnya, dengan maksud minta izin kepadanya. Lalu ayahnya mengatakan, ta'ati Abul Qasim, Muhammad Alaihi s.a.w. hingga anak ini masuk Islam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah itu sambil mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. HR Bukhari 1356, Abu Daud 3097, ketujuh, semua yang ada di sekitar calon mayit tidak boleh mengucapkan kalimat apapun selain kebaikan, karena ucapan mereka diaminkan malaikat. Kedelapan, tidak disyariatkan talqin di kuburan, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya semua amalan kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." HR Muslim 4310 yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diucapkan setelah memakamkan adalah mendoakan mayit agar diampuni dan diberi kekuatan menjawab pertanyaan malaikat. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa, setelah memakamkan mayat, beliau berdiri di sampingnya dan mengatakan, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah agar dia diberi kekuatan menjawab pertanyaan malaikat, karena saat ini dia sedang ditanya, HR Abu Daud 3223 dan disahihkan Al-Albani, alam semoga bermanfaat.